Halo semuanya, aku Rian di channel aku. How are you guys? Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua sudah sana baik-baik aja. As always setiap malam Jumat dan malam Senin, waktunya gua buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan hore kalian. Oh ya, yeah, sekarang lu udah bisa join membership di channel ini buat dapetin experience selama gua live stream yang lebih seru. lu bisa dapetin banyak perks, mulai dari loyalty badges, custom emoji dan lain-lain. Dan jangan lupa juga ya buat nonton gua pas live stream, oke? Okay? Dan di video kali ini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 Ada seorang supir truk bernama William yang ngalamin sebuah kejadian aneh pas Doi lewat di jalan tol jam 4 pagi di daerah Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Karena udah subuh dan gak yakin sama apa yang barusan Doi lihat besoknya Doi cobain buat cek rekaman kamera dashcam yang ada di dashboard truknya. Dan Doi shock banget pas Doi ngeliat ini. Perhatiin baik-baik. ...ada sebuah bayangan berwarna putih yang semi transparan... ...berdiri di pinggir jalan tol cukup dekat dengan sisi samping dari truk William ini. Makanya Doi itu kaget banget dan Doi juga bilang kalau sempat menghindar abis ngeliat sosok yang tadi. Karena awalnya Doi kira itu orang. Tapi kalau dipikir-pikir mana mungkin ya ada orang jalan sendirian di jalan tol jam 4 pagi. Ngapain? Gak mungkin banget kan? Dan saksinya yang ngeliat sosok yang tadi itu nggak cuman dia... Partnernya yang duduk di sampingnya yang bernama Erika juga ngeliat sosok yang tadi Penampakan itu terjadi di jalan tol Arizona kilometer 87 mana jalan itu emang terkenal angker Karena sering terjadi kecelakaan dan gak jarang korbannya itu tewas meninggal di tempat Salju 4 Februari 2013, ada seorang pengendara mobil di Amerika yang sedang nyetir mobilnya di tengah hujan salju. Di tengah jalan, tiba-tiba Doi itu ngerasa kayak ngeliat sebuah kejadian yang aneh banget. Tapi lagi-lagi ya Doi ini gak yakin sama apa yang Doi lihat. Makanya pas nyampe ke rumah, Doi cobain buat cek rekaman kamera dashcam yang ada di dashboard mobilnya. Dan ini yang terekam. Di awal video, ada sebuah mobil berwarna putih yang melaju di depan mobil orang ini. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba mobil itu kayak tancap gas. Dan cuman selang beberapa detik aja, doi udah ngilang dan sama sekali nggak kelihatan lagi sampai akhir video. Lu bisa lihat ya, mobil-mobil yang lain yang ada di depan mobil ini, itu jalannya cukup pelan. Karena emang kondisi jalanannya yang bersalju dan licin. So kalau misalkan mobil yang tadi itu tancap gas sekencang itu, pastinya bakalan bahaya banget ya karena rawan buat tergelincir pas gua slowmo dan gua perhatiin baik-baik gua ngerasa mobil yang tadi itu ngilangnya rada gak masuk akal karena kalau gua perhatiin cuman dua kali gerakan wiper mobil yang tadi itu udah nggak kelihatan lagi Secepet itu men gila masa iya sih mobilnya tancap gas se itu. itu dan mobilnya itu juga mobil biasa ya, bukan mobil racing. So, menurut gue kayak rada nggak masuk akal aja gitu kalau misalkan mobil yang tadi itu ngilang karena ngebut. Tapi gimana nih menurut lo? Video yang ketiga ini berasal dari sebuah kamera CCTV yang dipasang di atas sebuah kapal boot. Siang itu, tiba-tiba ada sebuah fenomena yang aneh banget yang terjadi di langit. Perhatiin baik-baik. Ada sebuah objek yang tiba-tiba terbang kenceng banget dari sebelah kiri frame ke arah kanan dan menghilang. Dan saking cepatnya penampakan objek yang tadi itu, kerekam gak sampai sedetik, geng. Padahal kayaknya benda itu terbangnya gak terlalu tinggi dari permukaan air. Sedangkan sungai yang tadi itu lebar banget. Pastinya butuh kecepatan yang super duper kenceng ya So kira-kira benda apa tadi itu yang bisa bergerak sekenceng itu Ada beberapa teori yang bilang mungkin aja yang tadi itu pesawat yang mau mendarat Tapi gue sendiri juga cukup sering ya ngelihat pesawat yang mau mendarat di Bandara Ngurah Rai. Karena kalau di Bali itu kelihatan guys dari arah jalan Dan itu gerakannya nggak secepat itu Karena justru malah speednya itu melambat Dan kalau gue perhatiin objek yang tadi itu bergeraknya itu justru malah kayak semakin tinggi Do itu malah kayak take off, tapi nggak tahu lagi deh karena kualitas gambarnya yang burik. Jadi meskipun gua zoom ke arah objek yang tadi, itu masih nggak kelihatan terlalu jelas ya guys. Yang tadi itu apaan? Tapi gimana nih menurut lo? Hitam. Tanggal 13 Agustus 2015, ada sekelompok remaja yang nyobain buat muter-muter keliling kota jam 2 pagi. Mereka tuh gak ada tujuannya, cuman gabut aja gitu. Ada salah satu di mereka yang suntuk di rumah, terus ajakin temennya buat muter-muter. Tapi tiba-tiba mereka tuh ngeliat ada sesuatu di pinggir jalan yang bikin mereka merinding. Perhatiin baik-baik. Давай подать. давай сделаем да, видео Да Ну ладно, я боюсь. Давай, давай. Я сниму. Ты боишься, там. Открой окно, сейчас ногу Сейчас ты должен разойду Видим, видим, видим Сама сейчас испугается Жесть, очень устала Блин, вообще не плачь Боже! Нет! Жесть! Я еще с ним взглядом переклюнулся! Tiba-tiba mereka tuh ngelihat ada sesosok berjubah hitam yang berdiri di pinggir jalan. Sosoknya tuh kayak tertutup semua ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan karena mereka itu ngeliatnya cuma sekelibatan doang, jadi mereka tuh nggak yakin sama apa yang mereka lihat. Jadi mereka putusin buat puter balik sekali lagi buat ngeliat sosok yang tadi. Dan ternyata sosok yang tadi itu masih ada di situ, geng. Dan sekarang posisinya tuh malah berdiri semakin mendekat ke arah tengah jalan. Mereka semua histeris dan ketakutan di dalam mobil karena mereka sama sekali nggak tahu hitam-hitam itu apaan. Apakah yang tadi itu cuma orang yang iseng aja buat ngeprank pengendara yang lagi lewat tengah malam itu? Apakah yang tadi itu adalah orang yang lagi ngelakuin sebuah ritual black magic dan semacamnya? Atau jangan-jangan yang tadi itu sebuah penampakan? Gimana nih menurut lo? ada sekelompok orang yang lagi riding naik motorbike... bareng sama teman-temannya di Malaysia. Mereka tuh udah riding ratusan kilometer ya... dan kadang jalan yang mereka lewatin itu bukan jalan beraspal... tapi di pinggiran hutan, area perkebunan, dan sejenisnya. Nah, di hari kedua touring... mereka tuh kayak kemaleman gitu buat nyampe ke hotelnya... karena mereka tadinya sempat nyasar... dan mereka juga nggak menguasai daerah situ. Tapi pas mereka ngelewatin area pinggiran hutan... Ada salah satu dari anggota touring motor itu yang iseng buat ngevideoin temennya yang ada di depannya. Tapi ada sesuatu aneh yang ikut terekam. Perhatiin baik-baik. Tanpa mereka sadari, ada sesosok berwarna putih yang nangkring di atas pohon dan ngeliatin ke arah segerombolan pemotor ini. Semua orang yang ada di situ sama sekali gak ada yang sadar sama kehadiran sosok itu. Bahkan orang yang nge -video ini, ini pun, doi juga sama sekali gak sadar karena emang malam itu situasinya gelap banget, dan doi baru sadar pas doi liat lagi rekaman video ini. Sosoknya tuh gak terlalu jelas sih, cuman yang pasti di situ kelihatan kayak ada putih-putih gitu ya. Tapi pas video ini diposting di internet, banyak yang bilang kalau yang tadi itu adalah sosok kuntilanak, karena emang settingnya itu udah mendukung banget ya malam-malam di hutan di atas pohon ada putih-putih dan segala macam. Walaupun sebenarnya kemungkinannya itu bisa macam-macam ya, mungkin aja yang tadi itu kantong kresek, karung goni, plastik dan masih banyak lagi. Tapi apakah benar kalau yang tadi itu adalah penampakan kunti? Gimana nih menurut lo?